Assalamualaikum Hello Happy Welcome to our new program With me Miss Adinda Hello Happy Happy Learn English With Happy English For the first episode Miss Adinda akan share ke kalian Tentang perbedaan kata Later dan juga ladder. Kedua kata tersebut Tulisannya sepertinya mirip Ya kan kalau kita lihat sekilas Tapi sesungguhnya mereka berbeda Sebab yang satu T satu Sedangkan kedua ada dua. Begitu juga dengan cara bacanya dan juga artinya. Kita bahas yang pertama, later. Cara bacanya adalah later. Miss Linda ajarkan pronounce-nya ke kalian. Ini pakai aksen Amerika ya. Jadi kalau tanya satu, bacanya adalah later. Di later ini masuk ke kelas kata adverb, kata keterangan yang memiliki arti nanti atau kemudian. Contoh kalimatnya, I will call you later after this game. Aku akan memanggilmu nanti setelah permainan ini Sedangkan kata yang kedua yang tulisan Tnya ada dua Cara bacanya adalah ladder Oke, okay? ladder Artinya adalah yang kedua Maksudnya adalah ketika ada kalimat Si subjek situasinya itu ada dua pilihan Antara pilihan pertama dan pilihan kedua cuma subjek akan memilih yang kedua maka kita translasinya ke bahasa Inggris menggunakan ladder. Kelas kata dari kata ladder ini merupakan bentuk noun, kata benda. Contoh kalimatnya, between a cup of tea and a cup of coffee, I choose ladder. Artinya antara secangkir teh dan secangkir kopi, aku memilih yang kedua. Well, happy sekarang kamu sudah mengerti kan perbedaan dari later dan juga ladder. Jadi jangan sampai salah membaca ya. Sekarang Miss Adinda ajakin kalian untuk bikin contoh kalimat dari kata-kata tersebut masing-masing satu ya. Terus dituliskan di kolom komentar, nanti Miss Adinda akan cek. Dan yang paling betul, contohnya akan dikasih giveaway dari Happy English Course One. Thank you. Bye-bye guys.